Oke, okay. asal kekurungan berkat, kekurungan dengan mas, ya aduh mas, ini saya tidak membahas 4 plugin yang dimiliki oleh lemah mas, guys okay. Ini saya buka lemah mas, kalian udah tau cek videonya, tapi saya udah private videonya karena saya akan berikan kontennya di plugin kalau udah mencapai 25 subscriber Anda akan mendapatkan LMMS dan video gak jelas dan random dari saya Oke okay, ini udah masuk ke elemen yang belum tahu LMMS yaitu alat untuk membuat lagu ya guys untuk membuat lagu seperti FL Studio yang alternatif lah tapi ini sangatlah free dan aminnya lebih kecil Oke okay, ini, oke okay, kalau masuk, kita pilih bebas bitbaseline. Oke, okay, kita, kita hapus dulu. Kita pilih audio file processor. Oke, okay, kita load. Load to, be, to be Kita pilih my computer dah pilih uh, kayak gitu. Ini adalah contoh tidak boleh ditiru ya, guys. Ini adalah sesus. Ini adalah sajane saya beli Vocal Studio tapi enggak pop ini maaf. I's Angklung, Dunia yang ke- gue, gue cenderung, tuh, tuh, kita sesuaikan ini kasih ini kalau anda pakai ini ini tapi dikit oke okay. ini adalah big blender kita coba coba ini login Blender sedikit dua kali, ini suaranya seperti hai, ini kita hai, makan oke okay. temannya -teman adalah juklaer dan ini dibuka wah Menurut saya lewatin menjadi dua ya, double oscilator, tapi oh, mawar. Wow, Furoni benar-benar baik, anggun. Furoni lebih baik ini adalah ini adalah salon ya guys ini adalah salon ya guys yang di di, di lalu elemennya kita beli yang, yang. Kok kayak dong so, tapi origin chen suwun nih tege suwun tege suwun tege suwun tege suwun tege kita, tege suwun tege suwun tege suwun baru pandu Kita pasang buku Oke, gitu aja ya guys. Sebenarnya book-nya sini super banyak seperti FL. Tapi saya rangkum yang ini aja biar videonya kepanjangan. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial dan review sejati Bapak